Saya kira menolak kalau memang standar sudah itu. Dan dan memang saya dapat waktu itu. Ini bisa ketar. Uh, kita beranjak ke hak-hak terkumpul berkumpul dua, maka menari siapa almarhum dulu berapa uangnya nanti dikumpulkan dikumpul kembali itu oh, ini bisa ketar, rasakan tuh. Itu, itu. Jadi itu, itu pertimbangan ya Sehingga di Mematahnya masih memuatnya ada orangnya di rumah ya. Itu susah, memang sudah paling bagus itu Yuran, bagaimana kalau memang Untuk mesin kapi, ya Misalnya ada kesen, kita punya keluarga Yang tidak mampu ya Bolehlah 10000 Bagaimana kalau kita pakai kata minimal Jadi mungkin orang yang ber, berkelebih, eh, bukan ya, berkelebih eh. Maksudnya ya, Mungkin ada berkat-berkat Mau kasih lebih boleh, kan Ya, sepuluh. Ya, sepuluh. Bukan, jadi minimal saja kita pakai ya, minimal, minimal 10 ,000 10 ,000 per bulan, per bulan. Ya, ya, oke, sepakat ya. di sini minimal sepuluh per bulan kita lanjut jadi tadi kita sudah sepakati jadi kita lanjut ke 6 setiap lagi ini, Tidak, setiap anggota membayar iuran sebesar itu mi, sebesar minimal sepuluh ribu berbulan. Itu. Apakah peringatan yang diambil kita di kita kantor Kembang? Ya. Jadi satukan saja dengan ya. tadi ya. itu. Ya, ya. Ya. Uh, kita kembali uh, kita beranjak ke hak-hak anggota. Ah, ya. Yang pertama setiap anggota mempunyai hak suara, hak dipilih dan Hak memilih ya. Kedua, setiap anggota berhak memperoleh pelayanan dan sumbangan duka Jadi, ya. Ya. Ya. Ketiga, setiap anggota Tuliskan keluarga inti ya. 2, 2. 2, 2, ya. Satu lagi yang saya maksudkan ya. Apakah satuannya juga? Ada di poin ya. ya. terus. Jadi yang ketiga, setiap anggota keluarga inti yang dalam ini kepala rumah tangga, istri beserta anak-anak yang meninggal dimanapun berada berhak memperoleh sumbangan duka. Saya kira benar keluarga, ya. keluarga inti. Ya kedua, ya apa yang keempat? Bila ada anggota keluarga yang melahirkan dan anaknya mati dalam kandungan atau di luar kandungan dan langsung dikubur atau dimakamkan tidak bermalam berhak mendapat santunan sumbangan duka sebesar 500000 kasih 50% ya. iya. Dia Jadi kalau Iya Iya nah, nah, ya, juta Iya nah, Iya jadi kalau kalau tinggal di dalam rumah saya maka di, kita berhak mendapat dua iya. eh, juta kol kalau di rumah saya karena kan sudah meninggal juga mertua aku jadi iya. apa apa di itu dan dan saya dapat waktu itu orang tua kandung iya dalam biog makanya diperjelas itu ke, keluarga itu berarti terdiri dari orang tua orang tua kandung nah. eh anak kandung dengan anak kandung yang so belum menikah itu. kalau dia sudah menikah tapi dia sudah berdiri sendiri tak? oh iya. iya tapi kalau dalam rumah dia siap di bayar bapaknya begini dia sudah sudah menikah menikah tapi dia belum pindah rumah bro. masih dalam rumah kita maka dia namanya sudah masih di rumah sedangkan orang lain datang iya. dapat iya. Nah, jadi tetap walaupun dia sekali iya. saya kalau berkeluar kan belum tentu langsung keluar rumah kan iya Nah, dia masih tinggal sama saya. Saya anggota barang Terus dia, dia di apa-apa? Dia itu cuma tidak bayar. Kecuali, oh, sendiri. Kecuali sudah mendaftar sendiri, tidak tanggung orang tua lagi. Kita ya, dipertegas saja bahwa eh, kalau misalnya ada anak anggota yang sudah berkeluarga, disarankan untuk mendaftar di kerukunan, di persekutuan. Ya jangan sampai sudah menikah masih tinggal sama papanya terjadi apa-apa dikasih sama papanya. Nah, jadi harus dipertegas saja bahwa kalau dia sudah berkeluarga disarankan kepada anak-anak supaya mendaftar supaya jangan terjadi overlive di dalam ya, pernyataan saya. Iya ini kalau betul -betul... dia mengatakan begini. Ehm, saya tidak setuju kalau dia bukan anggota. Dia bukan anggota. Ketika terjadi kedukaan, dibawa ke rumah anggota, diberikan santunan. Nah, orang tua saya meninggal di kampung, tidak disantuni. Wah, susah saya jawab. Susah saya jawab, sehingga dia akan... Jadi dia berlombas ke Turaja atau ke Makassar, Kemudian keluarga disangkap, tahu sebuah Sebab sebab Sebenarnya berangkat dari sini. Nah, Tapi pakai itu tidak dapat. Tapi dia berangkat. Ya, dia berangkat yang tadi kan nanti pasarin tadi dua, ya. Yang orang tua memisi di sana. Iya, ya. nah, itu tidak bisa. Maka, ya. Ini kan kita, ini tuh bagian dari sejarah nenek kita. Nah, nah ya. kita maksud itu sama dengan nah, Kakak saya ini mengatakan Oke. tadi bahwa kalau orang tua kita ada di dalam rumah terjadi apa-apa tetap 100% santunan. Iya. Loh. So. Maka kira-kira nanti setelah diperbaiki ini di fotokopi banyak diperbanyak baru ya, dibagikan ya. sama anggota ya. nanti anggota mas memberikan masukan masukan masukan nanti kita rangkum semua mana yang kita masukkan baru kita rapat ulang lagi baru difinalkan kira ya, begini yang tidak setuju dengan hal itu ya, apa boleh mundur iya sudah ya, mundur dari organisasi kita, nah, kita kita tetap ke hubungan pada kiri cuman tidak mendapat hak kok nah itu tapi ini e, beda danunya Apabila seorang yang bukan anggota persekutuan meninggal dunia dan singgah di rumah anggota, namun tidak bermalam, tidak diberikan sumbangan duka. Tidak, tidak. Ya. Hanya, Hanya lewat. Hanya itu. Tidak seperti yang mengalami sumbangan duka sebesar 2 juta e, e, ribu rupiah. 2 juta rupiah dan satu kranbunga juta ya ya pasal yang paling murah seratis yang paling murah yang standar, ya. standar ya. saja jadi kalau tahun ya. depan standar itu sudah ya, naik standar ya standar ya. itu meninggal dunia yang anggotanya berhenti pada saat yang bersangkutan meninggal dunia yang kedua anggota yang pindah ke daerah lain atau mengundurkan diri sebagai anggota Keanggotaannya berhenti setelah mendapat persetujuan dari pengurus. Yang ketiga, anggota yang dikenakan tindakan persekutuan berupa pemberhentian setelah tindakan tersebut diputuskan oleh rapat pengurus. Pasal ke-9 tindakan persekutuan. Setiap anggota yang sengaja melanggar pedoman anggaran dasar rumah tangga dan ketentuan-ketentuan persekutuan dikenakan sanksi berupa peringatan secara lisan. Kedua, peringatan secara tertulis. Yang ketiga, pemberhentian sementara sebagai anggota persekutuan. Kelima, dikeluarkan sebagai anggota persekutuan. Kedua, pemberhentian sementara. Ya, pasal enam, rapat-rapat. Yang pertama, rapat anggota diadakan sekali lima tahun yang A, rapat anggota sebagai alat kelengkapan anggota tertinggi dalam persekutuan Yang kedua Peserta rapat anggota Yang pertama Penasehat, yang kedua pengurus dan anggota C Tugas pokok rapat anggota Menggumpah, menetapkan Dan menciahkan pedoman dasar Anggaran dasar rumah tangga ya. ini Anggaran takut Supaya kita kembangkan Ke rumah tangga nanti. Yang kedua, mengubah. Yang ketiga, meminta laporan pertanggungjawaban pengurus persekutuan di akhir masa periode pengurusan. Dan keempat, memilih dan menetapkan personalia pengurus KSB berikutnya. Kedua, rapat pengurus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan. Pertama, rapat pengurus terdiri dari rapat pengurus harian, Rapat pleno terbatas dan rapat pleno paripurna. B. Rapat pengurus mempunyai tugas pokok. Yang pertama, membuat dan menentukan kebijakan dan job description pengurus. Kedua, membuat dan menyusun program kerja tahunan serta skala prioritas pelaksanaan program. Ketiga, melengkapi personalia istimewa. Ini rapat istimewa kedua, pengurus melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dalam anggaran dasar dan rumah tangga persekutuan. C pemburu pembubaran persekutuan. D. karena situasi tersebut di atas sehingga mengharuskan penasihat persekutuan untuk memfasilitasi diadakannya rapat anggota istimewa. Keempat. Pengambilan keputusan perserutan diambil dalam cara musyawarah untuk mempunyai Ya, ya, saat goyang organisasi, maka kami akan adakan apa boleh juga, Selama masih aman-aman, ya kami duduk tidak perlu terlalu banyak lagi sebenarnya kalau sudah goyang, maka dengan kami lagi Seperti yang jadi begitu, biar sekali ini Dari yang kalau gini Visi dan misi mungkin ya. ya Atau visinya membangun kebersamaan ikatan persekutuan keluarga Yang disebut persekutuan keluarga besar pada diri ya. Ya. Misi Yang pertama menjalin hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya Dalam satu ikatan persekutuan keluarga Kedua memper mempererat hubungan persaudaraan secara kekeluargaan di perantauan yang ketiga, saling meringankan beban secara Persuptuan ini bernama Persuptuan Keluarga Besar Padang Iren Dan sekitarnya di Palu PKBP ya. Yang kedua Persuptuan ini dihadikan pada tanggal itu Setelah dikasih masuk di kerumunan Seperti itu Kita gabung lagi itu Masukan itu Jadi kita masuk Ya sesuai saran dan masukan jadi yang sudah membayar dan yang belum dimasukkan semuanya. Tapi ternyata e, jadi jadi menjadi motivasi bagi yang belum. Justru itu orang terdorong dengan itu kan, kok belum pada kesalahan bayar. Iya. Nah, tak ingat itu. dia. Iya. Yeah. iya. Yeah. Hmm. Okay, cukup? Kalau cukup. Nah. kalau sudah nah. kalau sudah ini kalau sudah mereka urus, hmm. semua ambil ya. Oke. Nanti kita kirim yang punya. Akses ke arah kita mengirim langsung uang kalau memang belum bisa kita mengirim bank, nanti koordinat berhubungan. Jadi kalau pemanya kita tidak bisa lagi kebang lagi apa-apa ya. kasih. Syukur kita kepada Tuhan, ini oleh makanan Kita diperhatikan dengan makanan, makanan-makanan semuanya, sebelum kita menerima, suppliernya tidak ada. <Susuk> <Susuk> <Susuk>